Assalamualaikum sahabat bas Sudah tahu kalau di Madinah itu ada rodo Rodoh ini merupakan area sekitar mimbar Yang biasa digunakan berkhutbah oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Lalu apa istimewanya? Tentu istimewa Karena Nabi menyebutkan kalau rodo itu termasuk taman-taman surga Jika kita beribadah di rodo Pahala kita akan dilipat gandakan Maka disunahkan untuk sholat di rodo Baik sholat sunnah ataupun wajib, berzikir dan baca Al-Quran. Gimana? Penasaran kan rodo itu seperti apa bentuknya? Bisa kok ke sana. Caranya ikut umroh bersama Bas. Bas FM membuka paket umroh 9 hari dengan biaya yang terjangkau. Cukup 32,5 juta rupiah saja sudah all in. Bahkan menginapnya di Hotel Bintang 4. Dan juga dibimbing langsung oleh Ustadz Ahmad Zainuddin selaku pembina Bas FM. Tapi ingat, jangan ngalah berkah dengan cara mengusap-usap member Rasulullah. Ini cara yang tidak benar untuk ngalah berkah.